Kita nak mentadbirkan, Nak melaksanakan Biljawari Melalui anggota badan kita tuan-tuan Dia tak ha? Kalau orang yang dia tak faham Kalimah la ilah syahadah ni Semua orang boleh sebut Semua orang boleh sebut Dia tak Kalau kata orang Islam ni Dia boleh sebut insya Allah Syahadah ni Tapi dia tak faham Bila dia tak faham Dia tak bangunlah subuh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 Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi tetamu rumahnya, Sehingga akan kita dapat bersama-sama hadir dalam menunaikan salat Subuh dengan penuh kemuliaan. Dengan penuh penghormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Yang mana Allah tak beri kepada semua orang Saya kalau diberi kepada semua orang Tak ada tempat dalam masjid tak? Makna dia Allah Ta'ala pilih orang-orang yang tertentu saja Untuk diberikan kemuliaan dalam melaksanakan apa Yang diperintahkan oleh Allah SWT Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian Ustaz Ustaz apa, tadi? apa, tak nama sah? Ah Ustaz Muhammad Amin. Ah, bagi tahu sepatutnya pagi-pagi ini ada kuliah tafsir. Kuliah tafsir Al Quran. Jadi hari ini saya pun tak maulah bercakap panjang sebab hanya sekadar kuliah subuh Jadi kita nak pegu dengan Al Quran ialah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nak baca hanya sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada mauizah nasihat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis daripada Abdul Rahman Abdullah Ibnu Omar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islam 'alal khams syahadatilla la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis solah wa itai zakah wa hajil bait wa shaumir ramadan rawahu bukhari wa muslim jadi muslimin adik muslimat yang muslimat tak <coughs> ada ah. kalau oh. <laughs> di asallah yang saya kasihi InsyaAllah hari ini kita sama-sama Untuk Memahami Apakah yang maksud dikendaki oleh Nabi SAW Dalam hadis tersebut Di mana Nabi SAW Bersabda ibnu Umar kata, sami'atu, aku dengar Nabi SAW bersabda Bunial Islam Alal khams ha? Nabi kata apa? Terbinanya, tertegaknya Islam tadi Dengan lima perkara Iaitu dengan lima rukun. Kalau kita nak Islam kita mualik cantik, kita kena berusaha untuk nak memperelokkan lima rukun Islam ini dalam diri kita. Agar kita terbina terbinanya Islam di dalam kehidupan kita. Sebab kita nak hidup, nak hidup di dalam Islam. Haa? Wa man yabtaghi ghaira al-islam madina falyukhbal min Allah Taala kata barang siapa yang mencari selain daripada Islam dalam cara hidup dia falyukhbal min Allah Taala tak terima apa-apa pun daripada dia Dalam hidup ni kita nak semua cara dalam kehidupan kita sama ada di segi ibadah di segi muamalah ke kita nak secara Islam udkhulul fisil mikaf masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh secara menyeluruh yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tertegaknya terbinanya Islam tadi dengan lima perkara dengan lima perkara apa dia syahadatullah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang pertama ialah syahadah kita ikrar kita pengakuan kita tasdid kita membenarkan tiada tuhan melainkan Allah yang mana dalam perkara ni tuan-tuan Kita kena memahami secara benar melalui pandangan mata hati kita Supaya jelas dan terang bagaimana cara untuk kita nak membuktikan Kita nak mentadbirkan, nak melaksanakan biljawar Melalui anggota badan kita tuan-tuan jadi -tuan. Kalau orang yang dia tak faham kalimah la ilah syahadah ni semua orang boleh sebut semua orang boleh sebut. Tidak? Kalau kata orang Islam ni, dia boleh sebut insya Allah syahadah ni. Tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tak bangunlah subuh. Dia tak bangunlah subuh. Dia tak tahu siapa yang perintahkan dia untuk solat subuh. Dia masih tetap duduk tidur. Dia masih tetap duduk tidur. Sebab tu syahadah ni, kita kena faham. Melalui mata hati kita supaya kita dapat melaksanakan dengan amalan-amalan yang diperintahkan Ketika itu baru kita rasa kita bertanggungjawab untuk melaksanakan kepada Tuhan Yang kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah La ma'bud bihaqa Allah Tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah Jadi kita kena jelaskan Kita kena bagi pahaman yang tepat dalam diri kita terhadap ikrar kita Begitulah juga dengan pengakuan ikrar kita bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Bila kita yakin kita mengaku Bahawasan Nabi kita itu adalah utusan Allah Hendaklah kita memahami apakah yang dibawa Apakah tugas seorang Rasul kepada umat dia ha? Jadi Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Sebab itulah apabila kita mendakwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai orang yang kata cinta Nabi. Semua orang dia kata cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Sebab benda ni kesan daripada hasil tarbiyah ataupun maklumat yang kita dapat daripada kecil. Jadi Kita daripada kecil ni kita tahu siapakah Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita membesar pun kita tahu Muhammad ni lah yang membawa Islam tidak, ah yang menyelamatkan kita, ah kuda yang sentiasa memberi petunjuk ke arah keredaan Allah Kerajaan Allah subhanahuwataala ialah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara? Allah taala sebut kalau kita nak cinta Allah qul qul eh, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah katakanlah Muhammad kalau kamu kata kamu cinta Allah fattabi'uni ikutlah aku kalau kita kata kita cinta Allah kita cinta Muhammad kita kena ikut perjalanan yang dibawa oleh nabi ittiba'u bisunnah baru betul kata kita cinta nabi Ha, kalau setahun sekali Hanya mengingati melalui maulud Kemudian apa yang Nabi perintah Apa yang Nabi suruh buat kita tak buat Itu adalah cinta palsu tuan-tuan Nifak Pura-pura Para sahabat Nabi SAW Membuktikan kecintaan mereka kepada Rasul Melalui amalan apa yang Datang kepada Nabi SAW ha? Para sahabat Apabila sesuatu Datang daripada Allah Datang daripada Rasulullah SAW na wa na. Kami dengar dan kami Taat 10 minit kan Curi masa sikit boleh? Kan? Ah. Curi, ah, curi dalam tazkirah tak apa Jangan curi dalam solat Nabi ajak je tak boleh Dalam solat tak boleh curi curi tak sah ha, Ya, ha, ada pun dalam tazkirah ni insyaAllah lah ha, ya. ha? semalam pun mereka bagi saya ada orang, ustaz satu ya. saya dua kali semalam subuh dengan lepas ustaz, dua kali hari ni pun saya ambil lebih sikit tak apa no? <tuh> jadi syahadah kita tadi kena jaga oleh tu. yang kedua ialah Nabi sebut apa? wa iqamissalat Wa, wa selepas syahadah ni tuan-tuan ialah mendirikan salat menunjukkan salat ni benda yang penting, duduk selepas syahadah duduk selepas syahadah sebab tu salat ni kita kena jaga tuan-tuan bagaimana keadaan kita sekali pun berusaha untuk salat Nabi, para sahabat kalau kita mengaji Fiqh. kita mengaji hadis ada satu bab-bab solatul khauf solat ketika takut yang ini solat ketika kita takut ketika keperang para sahabat Rasulullah ketika perang pun solat ha? satu ta'ifah satu jamaah masuk kemudian keluar jamaah tu yang kedua pula masuk untuk sambung solat ya kita ni bukan kata waktu khauf. Tidak. Waktu sihat pun tak mau solat. Waktu Allah Ta'ala bagi kesenangan, kekayaan. Kemewahan. Semua tu adalah nikmat yang datang daripada Allah. Ketika itu pun kita lupa kepada pemberinya tuan-tuan. Solat ni kena jaga. Sebab awaluma. Awal-awal yang akan ditanya di hari akhirat ialah solat. Kalau baik salat baiklah seluruh amalan. Wa amal. Kalau buruk semayang tuan, -tuan. semua amalan-amalan buruk. Kalau tuan, tuan tak kaya, ni nak masuk Ramadan, rajin puasa tapi tak semayang. Besok tuan, -tuan boleh tengok. Bila dah kita berada di padang masyarakat, tuan, tuan boleh saksi adakah diberi ganjaran puasa kita tadi? Ada. Sebab bulan puasa ni Kita rajin untuk Kita menjaga Ibadah puasa kita Kita Sebab bulan puasa ni orang Nak sedekah, nak bersedekah, nak buat kebaikan Banyak nak buat kebaikan Tetapi bila dia tinggal solat tuan Habis, sia-sia semua ibadah tu Sia-sia, tak ada ganjaran tuan. Cuma dia tak berdosa Sebab dia tak puasa, dia memang dia tak makan Minal tulung'i Ila kurub, mana dia tak makan daripada naiknya fajar sampai jatuh matahari tidak? dia jaga tapi dia tak semayang, bila dia tak semayang tak ada lah pahala Tuan -tuan. sebab kebab solat ni kita jangan ambil main ya, sebab solat ni Allah Ta'ala sendiri jemput Nabi untuk mengambil kefarduan solat tidak, ada pun ibadah-ibadah lain ni melalui wahyu Diwahyukan kepada kita diperintahkan jibril untuk menyampaikan wahyu Allah Adapun pun salat. Allah Ta'ala jemput sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengambil kefarduan salat. Tidak. Daripada lima puluh tinggal lima tuan-tuan. Kalau lima puluh itulah. Tidak. Ingat-ingat pakai tak bayar. Dah buat, dah apa, duduk kera semayang. Kau minit sekali semayang. Terlalu nak habis hari dua empat jam. Yang ketiga ialah. Watu'tiyah zakah. Mengeluarkan zakat. Kalau Allah Taala beri lebihan kepada kita berusahalah untuk menunaikan hak zakat dari hak harta tadi tuan-tuan. Sebab zakat ni adalah untuk nak membersihkan harta kita. Bahkan zakat ni wa naquzu minal aqnia' unatil fuqara. Zakat ni nak ambil daripada orang kaya. Makna dia kalau kita ni dah kenal zakat, maknanya kita dah kaya. Kalau di Malaysia tu makna dah Kalau kena zakat simpanan ni makna dia Dalam duit tu ada 20 ribu lebih Baru kena Terus Setakat 5 ribu, 6 ribu tak kena zakat lagi dah, Mana ada kita dah Tahap senang tuan-tuan Tak bolehkah bila kita diberikan Rezeki yang begitu banyak Ambil sedikit daripada rezeki tersebut Untuk kita berikan kepada Saudara-saudara kita Lepas ni bukan orang lain Saudara kita Innamal mu'minuna ikhwah Orang Islam ni saudara tuan-tuan. Orang-orang miskin ni saudara. Sebab tu dalam banyak dalam hadis-hadis Nabi, Nabi suruh kita memuliakan orang miskin. Besar pahalanya tuan-tuan. Tidak? Bukan kita nak bagi sampai habis, habis harta kita pun. Tidak? Sikit sebahagian sahaja. Kemudian, Wahajjil baik. Menunaikan haji. Bila kita diwajibkan dah mencukupi. Ha? Kita kata Untuk nak menunaikan haji Pilah kerja haji hmm, Ada sengaja orang tuan-tuan mati pun Tak pergi haji pada duit banyak ha? Takut mati Takut mati, pergi haji takut mati Macam mana pergi haji takut mati Saya pernah tanya satu orang tua tu tak? Masih apa tak pergi haji Kaya, senang, buat benang puluh-puluh -puluh ribu Puluh-puluh kolong -puluh dia kata, aku takut jatuh ke Peterbang. Mati. Oh, rupanya tak mau pergi sebab takut jatuh ke Peterbang, dia kata. Biasanya kalau jatuh ke Peterbang ni, tak ada harapan. Tidak ha? tak? Ha, kalau ada yang hidup ni, kira, -kira dah dahsyat. Keperterbang jatuh, tiba-tiba orang lain sebuah mati, dia hidup. Ha, hebat. dah, Tidak tak? Dia takut, kena takut. Akhirnya sampai mati, tuan-tuan. Harta banyak, buit banyak, banyak. Tapi tak mau pergi, haji. Tidak tak? Ha? Dan seterusnya ialah, haa? wasawmur wasa ramadhan berpuasa bulan ramadhan tak berapa hari ni nak main dah sebab ramadhan ni saya pun tak maulah cakap sebab dah dekat ramadhan ni lebih-lebih lagi pada bulan ramadhan ni tuan-tuan akan dengar banyak ustaz-ustaz yang akan bagi tazkirah berkaitan dengan ramadhan, kelebihan-kelebihan ramadhan, jadi saya ingat saya nak kena berhentilah sebab kita nak kena bagi masa pula juga kat ustaz yalim kita ni sebab tuan-tuan yang sebenarnya tuan-tuan ni memang berhajat untuk nak dengar uh, kan? sebab tonton nak biasa tengok dalam YouTube lah apa semua hadiah eh? ah macam saya ni tonton tak saya tak terkenal pun kan? kan tapi yang tonton nak dengar nak dengar ni yang sebenarnya hak yang terkenal hak yang glamor uh, kalau di Malaysia pun glamor juga kan ni yang saya iri hati ni sebab di sini pun di sini pun terkenal orang tengok mengenai kan tapi baru yang kali kedua mai uh, kan? uh, jadi hak yang tonton bahagia ini, insyaAllah saya serahkan uh, mic ini kepada beliau, mudah-mudahan tuan-tuan dapat mendengar nasihat, kalau tak orang kata apa, dengar suara pun dah ok dah, kita ni kalau kita cinta seseorang ni, tengok bumbu rumah dia pun berasa lega dah, insyaAllah dipersilahkan, tak insya uh, fadol. Oh, oh ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Alhamdulillah, terima kasih kepada ini guru saya sebenarnya Sa bin Abdul Rahman. Saya belajar dengan Ustaz Abdullah Iraqi di Irak. Ustaz Abdullah Iraqi mengaji dengan Ustaz Ali di Pakistan di Abu Bakar Karachi. Jadi saya, secara sanadnya ini guru saya dia sekalih pula jumpa guru sekalih semalam ustaz apa ustaz Abdul Rahman ustaz Abdul Rahman. di di sekolah ustaz ustaz jihad ah waktu guru saya tu ah tu guru, Jadi, guru saya dapat sanad guru ke guru alhamdulillah benda buat kerja besanad ni besarlah ijazah sanad ni benda besar ni kalau tak ada sanad ni kurang Bila ada sanat ni, besar lah. Lepas tu, zikir kalau ada sanat, ah oh, lah zikir tu. Walaupun tak datang dari Nabi, tapi dia ada sanat. Maka dia besar lah. Lepas tu, orang hari ni mencari zikir-zikir bersanat. Sanat daripada wali. Sanat daripada sana. Sanat daripada sini. Orang tak cari daripada Nabi, orang cari bersanat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwan. Apa yang... Uh, Ustaz Ali sampaikan tadi Sebenarnya dah cukup Tak perlu tambah, tak perlu Tak perlu kurang, Alhamdulillah Kita hanya perlu ingat satu benda Kita ini Diamanahkan oleh Tuhan Tuhan bagi satu amanah kepada kita Yang dahulunya langit, bumi Tak mau terima Bila dibencangkan Ina arabnal al amanata 'ala sama dibentangkan amanah kepada langit bukit kesemuanya tak mampu tak mampu menanggung tapi Allah menyebut wa hamalahal insan maka bau manusia menanggung amanah kita menerima amanah amanah yang kita terima itu ialah Ulama' tak bersih memberi berbagai-bagai terjemahan Kepada makna amanah Salah satunya Qurtubi menyebut amanah itu adalah mandi wajib Sebab tidak sah ibadat Kalau tidak selesai mandi wajib Tapi dalam banyak-banyak tak bersihara ulama' Ada satu yang paling menarik Seperti kalau kita baca dalam Qurtubi Dalam Ruhul Ma'ani Kita baca dalam Tabari kita baca dalam Fakhur Kita akan lihat salah, di Antara banyak-banyak tak persiaran Amanah apakah yang paling besar Ya nanti Tuhan akan persoal kita balik di hari akhirat Ialah amanah bermakna tanggungjawab Amanah artinya Tuhan memberi kepada kita kepercayaan Untuk menjalankan kerja ini Tuhan percaya kita Kita mampu melaksanakan kerja ini apa dia? Iaitu Tuhan mengamanahkan kepada kita beribadat kepada dia dengan mencontohi Muhammad. Itu amanah Tuhan pada kita. Kenapa? Kerana awai Allah telah menyebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makan, minum, rezeki Tempat tinggal jodoh Tuhan sediakan Tuhan akan sediakan Banyak mana rezeki masuk dalam badan Banyak mana yang tertahan Kesemuanya Tuhan selesaikan Hadis Abdullah bin Mas'ud Imanawawi letak salah satu daripada hadis Matan Arba'in itu Itu 40 hari Kita jadi notofah Mudgah Alakah pada 40 hari pula ditiupkan roh kita jadi janin elok maka dalam keadaan itu kita pun tak tahu apa duduk dalam perut ibu telah ditulis Allah kata uktub rizqah uktub ajalah uktub am syaqiyan uktub syaqiyan am sa'idan telah ditulis rezeki kita kehidupan kita ditulis bahkan ditulis dalam riwayat Imam Muslim tentang kehidupan kita makan minum kita 50000 tahun sebelum Tuhan menjadikan kita. Alimnya Tuhan, bijaksanaannya Tuhan, hakimnya Allah. Dia tahu rezeki itu perlu diberi pada masa bila, di tempat mana, dalam suasana apa. Sangat alim Tuhan, Latifun Khabir. Alimul Fattah sangat Alimul Ghaib wasyihadah pengetahuan Allah meliputi yang gaib dan yang nyata. Hal rezeki Tuhan tanggung jangan bimbang. Tetapi ada yang Tuhan amanah pada kita. Dengan rezeki dia beri, dengan tempat tinggal dia beri, hmm. dia memberi amanah pada kita, kepercayaan pada kita. Dan kita mampu melaksanakan Kita tidak boleh balik bertemu Tuhan Malaikan setelah melakukan ibadat Dan ibadat itu Tuhan amanahkan kepada kita Kita tidak boleh melakukan ibadat sesuka hati Tapi ibadat itu kena ikut seorang Yang dipanggil Rasul Rasulullah Ini insan bernama Muhammad bin Abdullah Utusan Allah untuk apa Allah utus dia kepada kita? Untuk membimbing kita melakukan ibadat menuju Tuhan. Ini satu amanah yang besar. Amanah ini kena dijaga. Dalam kita melaksanakan amanah ini, Allah bagi rezeki kepada kita. Allah bagi tempat tinggal kepada kita. Jangan bimbang soal rezeki, minta aja pada Allah. Allah akan datangkan dia. Ada rezeki datang daripada jalan kita bekerja. Kita usaha, rezeki datang Itu uh, daripada sumber yang kita kecahwi lah Tak berusaha, tak adalah rezeki Tapi dalam soal rezeki Allah menyebut Rezeki itu boleh datang Min haithu la yahtasi Tapi kaitan dia bukan dengan usaha Kaitan dia dengan takwa pada Allah Tunjuk kesungguhan pada Allah Tunjuk keyakinan pada Allah Rezeki ada dua jalan Allah bagi Jalan usaha Penat, lelah, pikiran Tapi Min haisulah ya tasik Rezeki juga akan datang daripada sumbernya Kamu tak sangka Bukan dari usaha Bukan dari pikiran Tapi dari Allah kepada kamu Yang ni Di mana sumber dia Sumber dia daripada Orang yang Benar hati dia Jujur hati dia Beriman dan percaya pada Allah Maka Allah nak tengok kita Laksana dan amanah ini Maka Allah sebut dalam satu ayat Yang telah ditaksirkan oleh Abdullah bin Mas'ud Laqad kana lakum Fi rasulillahi uswatun Hatsana Kata Abdullah bin Mas'ud Uswatun La syarafihi Bila ziyadah Bila ziyadah hasanah Perkataan uswatun tu Sudah cukup Tanpa perlu ditambah perkataan hasanah La syarafini Perkataan uswatun La syarafiha Di dalamnya Sudah menunjukkan Sedikit keburukan tidak ada Sedikit keburukan Tidak ada Dan itulah kalimah Yang Allah guna kepada Muhammad Laqad Muhammad adalah uswatun hasanah. Tapi dengan Allah tidak menyebut Muhammad tapi menyebut Rasulillah. Pengidafahan untuk menunjukkan li ta'zim, dia. Dan kita tahu Allah tidak hantar Muhammad untuk kita tiru pakaian dia. Makanan dia, kenderaan dia, tidak. Muhammad dengan cara dia, dia orang Arab. Dia hidup dengan budaya Arab. Kita orang uh, sebelah apa Nusantara ini, kita hidup dengan cara kita. Pakaian kita, uh, bahasa kita, adat kita. Tetapi satu kena sama dengan Muhammad. Iaitu ibadat kita pada Allah. Wajib sama dengan Muhammad. Kerana Muhammad Rasulullah. Muhammad naik sampai capat kaki dia sampai ke langit ketujuh sitratil muntah sampai situ mengambil kefarduan salat dan Allah kasih pada Muhammad sekasih-kasihnya dan tidak ada satu kalimah dalam Quran Allah puji Muhammad tidak ada satu pujian di dalam Quran lebih daripada Allah puji Muhammad Allah tak pernah puji dunia Satu ayat pun dalam Quran Allah tak pernah puji harta Satu ayat pun dalam Quran Allah buat langit Tanpa tiang Buat matahari Buat bulan Allah tak puji Allah hanya menunjukkan kebesaran dia Allah izaharkan dia bersifat Kahar jabar, Azim Itu saja Sekali dia tak puji Puji uh, bintang itu baik. Tak. Dia hanya cerita bintang tu tanda kebesaran dia. Tetapi apabila dia bercakap tentang Muhammad. Dia memuji Muhammad dengan penuh kemuliaan. Muhammad lebih mulia daripada dunia dan isinya. Kerana itu dikatakan. Sesiapa dapat semayang sunat fajar dua rakaat. Lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Kerana dua rakaat itu bersesuaian dengan cara Muhammad lebih baik daripada dunia dan isinya Allah subhanahu wa taala subhanhu Allah puji Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah puji Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah puji Muhammad innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah puji Muhammad sampai kemuncak ke pujian itu diletakkan dalam satu ayat yang pendek Allah katakan wa sebab Allah puji kenapa Allah puji setinggi mana kepujian Allah kepada Muhammad ayat ini telah menjawab wa innaka wa innaka satu daripada ya, dalam apa bahasa Arab tauhid la ila lam tauhid tauhid kedua khuluqil azim Bukan khal, bacaan dia khul. Khul. Yang dipuji adalah perwatakan Muhammad. Fi'il Muhammad. Adab Muhammad. Karakter Muhammad. Bukan khal. Kalau khal, tubuh badan dia. Khuluq. Akhlaq dia. Cara dia memanggil Tuhan dia. Cara dia beribadat. Allah puji. Wa innaka. Satu. La'ala. Lam itu kedua. Khuluqil azim. Khuluqil azim. Min jumlatil khabariyah ayat Daripada keseluruhan ayat itu Satu lagi terukir Sependek itu ayat Ada tiga penegasan daripada Tuhan Betapa tinggi kedudukan Muhammad Mulia kedudukan Muhammad Di sisi Allah Dan itulah amalan Tuhan kepada kita Maka mana mungkin kita semayang Boleh semayang Tak sama macam Muhammad Sedangkan dia menyebut Sallu kamarai tumuni Ustaz Usal Ali sebut tadi syahadah Salat uh, Zakat uh, Haji Dan Saum ramadan. Kesemuanya Seperti Muhammad Dan lebih-lebih istimewa Allah minta kita buka pikiran kita Jantung kita Dada kita Bila Allah turunkan ayat Allah suruh Muhammad kaca-perkacaan ini Innama ana basyahrul mislukum. Aku bukan jin Aku bukan malaikat Tapi aku bashar Sama macam kamu Bezanya ialah Aku mendapat wahyu daripada Cuhan aku Apa makna wahyu? Awal-awal dalam Fathul Bari Ibn Hajar dah sebut dah Wahyu bermakna Momen penurunan Wahyu itu Aku ini orang yang mendapat wahyu Mendapat jalan I'lamu syariah Itu dipanggil muha Muha isi wahyu Wahyu adalah Suasana Diturunkan isi dia Ada benda diturunkan pada aku Diturunkan Suasana Sejuk Tapi peluh Nabi Sejuk musim sejuk Tapi peluh turun Itu dipanggil moment Suasana dia Suasana aku mendapat wahyu. Maka apa isi dia? Muha. I'lamu syariah. syariat ah itu. Sebelum wahyu, sebelum aku mendapat muha, aku mendapat wahyu. Momen Tuhan berurusan dengan aku. Malaikat turun, malaikat bisik, jadi kejadian tertentu. Itu dipanggil suasana. Suasana itu dipanggil wahyu. Manakala isinya adalah muha. Kepada aku diberikan itu Aku manusia macam kamu Tapi Allah bagi Allah percaya ke aku Allah amanah aku untuk menyampaikan Ajaran dia pada kamu Kamu tidak boleh beribadat Melainkan kamu kena ikut cara Ini sebesar-besar amanah So rizq'i tidak menjadi urusan Siapa kerja kuat dia dapat Siapa berdoa dia dapat Siapa tekun dia dapat Dan itu Tuhan tidak pandang Allah kata dalam ayat dia ada orang inal ins apa manusia ini ada yang Allah uji dia dengan kesenangan dilihat kesenangan maka dia kata Rabi Akraman Tuhan muliakan dia ada insan Allah uji dia dengan susah fakdar Allahu rizka fiyakul Rabi ahanan Allah bagi dia susah Allah hakkan rezeki dia dia kata Rabi ahanan Tuhan menghina aku. Allah kata kalah. Tidak demikian. Salah. Pikiran kamu salah. Hati kamu salah. Bukan demikian. Itu bukan kemuliaan. Tapi kemuliaan ada di mana? Mampu tidak mampu kamu menyelesaikan amanah ini. Seluruh kamaratumuni usali nilai kemuliaan. Kita semai yang kita tinggal cara Muhammad kita tidak ada apa-apa di sisi Allah habaan mansurah yang kita buat itu hanyalah debu yang berterbangan kerana itu ikhwan kena tahu Muhammad mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Allah tak pernah puji apa-apa tentang dunia tetapi Allah memuji Muhammad setinggi-tingginya di dalam al-Quran Semoga ada manfaat pada saya pada kita semua insya-Allah terima kasih kepada Ustaz Ali memberi ilmu pada kita. Makasih kepada ustaz kita, Tuan Imam kita jemaah sanggup Sanggup tunggu. Kalau saya bercakap seorang-seorang jemaah tak ada pun orang kata sedap bila jadi lagu tu. <tid> <tid> <tid> Kerana kehadiran jemaahlah majlis ini boleh berjalan. Semoga dirahmati oleh Allah insya-Allah uh, pada masa-masa yang akan datang mudah-mudahan ada pertemuan. Ila liqa insya-Allah. Hayakumullah, barakallahu fiikum.